Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Askar gaming. gaming. Hari ini kita pergi ke cari mobil. Udah. Mobil itu paling besar di dunia. Iya. Bapak, Ada bapak. yang tahu? Ada. Tidak. Ah, ayo kita cari. Ada. Ada. Kita cari mobilnya. Ternyata di di di game dua dek ada mobil paling besar, mobil terpaling besar ternyata ada di game gini teman-teman. Wow. Ada nus, oh, mana nih jalannya? Bapak oh, kita tekan Nos jadi cepat. Oke, bentar bentar bentar, ini nus dibilang adik ini. Oh, oh. Ini teman-teman, kub. Wah yeah. tapi wow, kita pakai nos kita nanti jatuh. Wah wow, kita main di lapangan aja. Oke. Okay. Sampai. Sampai. Wow, wow berhasil teman-teman. Ah terbalik balik. Oh, iya. Yeah. Enggak jadi jah. Tuh. Oke, okay. gimana ya teman-teman mobilnya? Lagi. Lurus hmm. lagi. Enggak salah, tuh deh. Iya lupa tadi. Itu. Salah. Iya iya lupa lo tadi. Itu ya? Tentunya. Bukan itu. Bukan kita ke apa? Kita Sini. kan ingin cari mobil, bukan cari pesawat. Iya. Ah, itulah. Oh. Tapi kendala lewak sih. Oh ini pang. dalamnya, teman-teman. Bebulan bulan. Nah, duh. Ini kita ini kita belum baca doa. lagi ni. Eh, enggak apa, -apa. Oh, kok enggak apa-apa nanti jatuh kita enggak berhasil kita ambil mobilnya. bannya. Oh. Oh, nanti terlaka enggak dilindungi sama all. nah. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau dah hafal dong habis pergian. Ihh! Yeah, Tarbak-tarbak okay. oh. eh, mobil, -mobil, ah, mobil, -mobil ni. Gak baca doa. Ah, awas mobil-mobil pun. Mobil mau belok kanan ni. Eh, bak! Gak baca doa dia. Ini mobil ni ngapain dia tu masuk ke halte tu ha? Haa. Oh, eh, truk tu. Ayo ah, ya, teman-teman, dimana Tidak, yang mobil dia? Ah. Itu, itu, itu. Ya, ya. Yeah, yeah. yeah ternyata kita udah nyampe teman-teman kita ya, udah nyampe mobil truk. truk paling besar di dunia nih teman-teman oh, bawa barang di Kalimantan nih bapak, bawa apa, barang, itu di... bapak apa di atasnya oh, PT Pipot yang halilai emas itu ini mobilnya teman-teman ayo ah, kita berangkat. Pada dia. Yey. Pada dia loh isinya. Ya, kita dapat mobil paling besar, teman-teman. Dorong, Pak. Pak. gimana nih bawanya, teman-teman? Susah juga bawanya. Aos, panjang. Ah, wala, wala, wala, wala. Panjang, Pak. Iya, panjang. Pada ah, ini lama Nah. Dah, ayo lah main sampai main ke kayak hmm. kemarin. Okay. Oh, nyangkut hidup teman-teman. Oh, ini diautnya? di dalam lubang dia. Bakal mobil ini. Iyi, di dalam lubang. Di oh, dalam lubang ya. Bapaknya oh. gak lihat. Apanya? Ini mobil busa. Jati teman-teman, ini jalan yang dimakan semua. Habis semua jalan sama dia. Ha. Siapa? Dia jalan sama mobilnya. Terus paling apa mobilnya terlalu besar, Hah? mobil kontainer aja kecil dibikinnya. Hey, mana rumah kita nih teman-teman? Oh, ya, balik-balik kan? balik lagi dia. Oke okay. kita di lihat, mac dulu. Mana rumah kita? Kita udah berada di mana? Oh ini kita. Iya. Oke. Ya. Okay. Iya, ada rumah zombie, mbak. Ada rumah zombie. Besok kita ke rumah zombie, teman-teman. Hmm. Iya, sekarang. Sekarang kita antar mobil. Kalau udah antar mobil. Baru kita ke rumah episode selanjutnya. Bukan ke rumah zombie. Oke, video berikutnya. Baru kita ke rumah zombie, teman-teman. Nanti ba. saksikan ya. Ada yang dekat-dekat. Mbak, hmm. ke rumah video dulu biar ketar, ba. Iya, oke teman-teman kita dapat ini Lagi, terbakar, ini kalau dijual berapa nih, teman-teman? Lima ribu. Aduh, kita okay, dulu. Bensin ya, oh, habis oke udah, habis bensin udah, om om om udah, si bensin kami, om udah, udah, udah, udah, om Oke, okay, terima kasih Om. Jalan. Jalan di tempat. Mana mobil tempat jual mobil? jual mobil tadi mana? Baru usah kita jual. Usah nol hmm. oh, Awas pak! Awas pak! Kami mau lewat nih pak. Kami bawa mobil truk paling besar Hi. nih pak. Ah, jalannya aja susah, Is, susah banget ya, Pak, paling besar. Lah. Ah, waduh, sabrak sama orangnya. <laughs> itu panjang. Sama besar sama jalannya. Nah, itu panjang bang. Iya, gimana nih? Wow, oh, kita sampai belok eh. kanan. Oke teman-teman, kita Jol. sampai rumah Jol. Hari Jol. Hari, Hah, ada orang Waduh kita tabrak orang teman-teman Tak -teman. nampak teman-teman Tak -teman. kelihatan orangnya Mobilnya terlalu besar Okey kita sampai Kita dia terlalu Polisi oh, Siap kita parkir Ayo, nampak ada polisi Wah oh, Ada polisi lari gitu teman-teman oh, Kita udah sampai. Ma, kita uh. Nah, kita, <tuk> oh, -tami -tami ma, kita, ma, kita mau belajar. Bukul, ma, Tidak, kita ma, nah. Kita belajar. kita mau belajar. kita okay. nah. mau belajar. Mau Ah, mati kita. Hmm. Aduh ah oke teman-teman terima kasih kita udah kena tangkap hari ini sampai ketemu lagi hari selanjutnya teman-teman oke kita kasih duit polisinya kita bebas nah. oke teman terima kasih untuk hari ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Como remoto les iba a manejar Ok, okay.